Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome Jumpa lagi dengan gua di Kustik Channel yang membahas tentang musik Dan membedah isi lirik Tanpa ada yang harus terusik Sebuah karya yang mengangkat tema kehidupan di kota Kebisingan hilir mudik Dan suasana kerja yang monoton Oke okay guys Jangan berisik Duduk yang cantik dan siapkan plastik Mana tahu anda ingin muntah Karena pembahasannya yang kurang asyik Inilah dia Kong kali kong Florulah van lavan en nami hari, hari aku masuk kerja pagi-pagi buta sampai tak sempat sarapan. Setiap hari ya masuk kerja dan berangkat pagi-pagi buta maksudnya pagi-pagi buta itu pagi-pagi sekali sampai tak sempat sarapan Oke okay, sampai situ paham ya Makin banyak paling kupusing kepala. karena aku duduk di bandar. Maksudnya itu, aku duduk, aku tinggal, aku tinggal di bandar-bandar itu kota. Kereta makin banyak paling kupusing kepala kereta itu. Mobil di sana, mobil, mobil itu makin banyak, jadi bikin pening kepala. Kalau lambat. Ah, betul, betul kalau lambat kerja kalau lambat masuk kerja gaji gaji pasti kena potong kan kalau hey, balik lambat ada pula untung kalau balik makin lambat tak ada pula untung kita lanjut hari -hari aku menghadap nah, setiap hari menghadap benda yang sama maksudnya kita melihat benda yang sama itu itu wajah kerja Kepala. Kepala. kepala tertekan sampai-sampai aku sakit badan eh, maksudnya sakit aja tertekan sakit kepala mungkin ya pening pusing oke lanjut kos hidup melambung gaji tak untung kerja aku banyak bertimbang Kau hidup melambung biaya hidup maksudnya sangat tinggi gaji tak untung mungkin gajinya kecil Gajinya nggak cukup, untuk mencukupi biaya kehidupan. Maksudnya seperti itu, kerjanya bertimbun-timbun, kerjanya banyak menumpuk. Kerjanya sakit melolong, maksudnya sakit kali lah, sakit melolong sendiri, tanggung, tersendiri, yang menanggung. Sakit itu nggak ada orang lain yang mau tahu kalau hidup di kota ini ya, sampai bila? Sampai bila nak hidup, nak minta tolong, sampai kapan kita hidup mau minta tolong dan siapa juga yang mau menolong kita terus terusannya kan? hari-hari ke kerja kena kelentong. Nah, di sini ni lirik yang saya kurang paham. Jembatan kudung kecik tak bedung, ah, apa maksud nih? Hari-hari kerja kena kelentong, kelentong. Kelentong. Misai ketalung ikan keukong jangan sampai aku pecahkan tabung jangan sampai aku pecahkan tabung misai ketalung ikan keukong jangan sampai aku pecahkan tabung hanya nggak nih misai tanglung ikan keukong nanti yang yang paham yang ngerti artinya boleh tinggalin di komen ya. Jangan sampai aku pecahkan tabung Nah ini lagi nih pecahkan tabung Maksud dari tabung ini apa? <Sing> Tapi musiknya keren banget guys Apalagi intro di tengahnya itu Musiknya keren Ini setiap lagu-lagu dari Floor ini Jendernya asik ya Happy terus musik-musiknya Enggak ada lagu-lagu melo, lagu-lagu sedih gitu Sakit Sendiri tanggung Oke okay, sampai di sini aja perjumpaan kita guys. Band yang bernama Floor 88 dan diproduksi oleh Rusa Musik. Oke okay, akhir kata gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.